Sesak lah, sesak, sesak, sesak, sesak Sebab tu Islam ni tak say we ada syirik Tak say we ada khurafat Bida'ah Dosor-dosor yang manusia duk buat Takut jadi kalih Jadi biasa, jadi tamada Duk buat lagu tu, duk berasa katanya Kenung Itulah lalu, lalu menghalangi mereka Dari jalan yang benar Oleh itu mereka Tidak berulih pertunjuk yaitu apa syaitan duk, duk duk duk duk tarik manusia duk berasa katanya duk di atas jalan yang benar tapi hak sungguhnya duk di atas jalan yang sesat auzubillahi minasyaitonirrajim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 قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ Ayat 24 sampai 31 surah An-Nam. Sudah beberapa kali kita baca ayat ini. Cuba tengok sekali lagi terjemuh. Ayat 24 yang buru belatuk. Ayat kepada Nabi Sulaiman. Aku dapati raja perempuan itu, iaitu Raja Balkis. Dan kaumnya sujud kepada Matahari dengan meninggalkan ibadat menyembah Allah. Ini Kabinet Menteri dia sebagaimana disebut di dalam tafsirnya Adanya 310 orang Raja Balkis Kanak Rata Menteri dia, Sena Abadi dia, orang-orang kedai saja Duduk di bawah perintah dia Lepas tu setiap orang dalam 310 orang tu Setiap orang adanya pun cuai sahaja 10 ribu orang Ramah Orang tanya pada zaman tu, manusia yang duduk di bawah pemerintah Her Raja Balkis iaitu nya raja Himyar menjadi gapang dia panggil uh, anacak yang besar pada waktu tu sehinggot disebut di dalam tafsir katanya istana dia ni buat daripada belia-belia dan mah khisi-khisi dia masya-Allah kalau orang tengok Alangkan sungguh. Oh, apalah. Begitu mewah. Cara hidup dan sebagainya. Lepas tu, tidak ada siapa yang boleh mengalahkan. Maksudnya, siapa, tak ada siapa. Dalam lawak, Pelaikian pada zaman itu, nak lebih kedeber daripada Raja Balkis. Raja Tino. Tapi, kuasa dia dan pemerintah dia, gapo yang dia sebut, semua org kenapa belakau ni pada waktu tu. Tapi ibadat ibadat ke, sujud kepada matahari. Panggung pagi-pagi pak suat mon halor. Nanti matahari naik pak tu semua sujud. Bawa matahari nak jatuh lek tu suat mon pulak sujud pulak. Gitulah hari-hari-hari-hari yang boleh belatuk ni kau perhati tengok mari royak kepada Nabi Sulaiman dan syaitan pula memperelokkan pada pandangannya mereka Perbuatan syirik mereka. Ani, spontok dak belum pada ini lagi. Iaitu nya, perani syaitan yang menyesatkan manusia, nampak benar hak orang duk buat tu. Orang itu nampak molek. Ani, perani syaitan ini boleh katakan besa. Sampai ke akhir dunia pun lagu tulah keadaan hidup manusia yang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 Lalu menghalangi, lalu menghalangi mereka dari jalan yang benar, oleh itu mereka tidak berulih Ya Iaitu apa? Syaita, duk-duk-duk tarik manusia, duk berasa katanya, duk di atas jalan yang benar, tapi hak sungguhnya duk di atas jalan yang sesat. Mari ayat yang ke-25, sebenarnya saya baca dah ni, belum pada ni baca sekali lagi. Mereka dihalangi oleh syaitan supaya mereka tidak sujud menyembah Allah. Dia tu? Allah yang mengeluarkan benda yang tersembunyi di langit dan di bumi. Allah Alam, saya baca, tak ada baca banyak, uh, apa? Tak, tak tak baca beberapa tafsir. Tengok, utamanya tafsir Ibn Kathir. Ia tak ada hurai banyak. Al-Khab'ah. Ada satu perkataan, eh? Al-Khab'ah yaitu gapo benar hak rain di bumi dan di langit. Yoga yak dengan secara umum katanya huk ning sujuk selain daripada Allah yang mana Allah Taala itu kuasa mengeluarkan benda yang tersembunyi di langit dan di bumi. Pastu kita memang orang Islam ni kita yakin katanya benda-benda yang ada di langit dan di bumi ni hak kita tak nampak dengan mata. Boleh katakan banyak. Kalau kita nampak pun, kita tak tahu banyak lagi. Apa Apakah lagi? Benar-benar yang tersembunyi. Singreelab yang menjadi rahsia yang Allah Ta'ala susuk, tak siwi tahu kepada siapa-siapa. gapo yang ada di langit dan gapo yang ada di atas bumi. Masya Allah. Tapi burung hut-hut, wayak kepada Nabi Sulaiman. Masya Allah. Cerdik sungguh, eh? burung hut-hut yang too heavy kepada dia. Yang dia, seolah-olah katanya, ime dia itu, ime kuat. Selepas saya duduk layak belong pada ni. kalau dia jadi manusia, ni dah, subyot manusia, burung ni. Kalau dia jadi manusia, sebab ime dia, ime kuat. Dia hidup perhati, tengok, tengok, tengok. tengok. Dia kata, apa-apa ni, tak sehujud kepada Allah. Nak? Dan yang mengetahui apa yang kamu rahsiakan serta apa yang kamu zahirkan. Kita pun lagu tu, Kita pun kena berimek dengan yakin katanya Allah Ta'ala tahu semua tiap-tiap kata. Walaupun kita duduk sore, orang tak nampak tapi gapuh kita duduk buat. Allah dengar, Allah melihat. Allah akan menghisap. Tulis belako, suruh melaikat dia tulis kane kiri kane kiri hari-hari gapo hari, -hari tu dok buat kita dok kecek kita dok terlatah tu baik kecuali ha nabi wayak di dalam hadis benar hok kita dok was-was dok kecek dalam hati selama mana kita tak kecek tu baik dan kita tak buat Tuhan tak boleh tu, tapi tu pang ada lagi hok malaikat tulis boleh-boleh, benar hok kita doa azel nak buat kebaikan ke. Nabi Royat katanya fa in hamma bi hasanatin fa amilaha katabah Allahu lahu katabah Allahu lahu hasanat. Jika orang itu dia cita-cita nak buat benda baik. Lepas tu bos apa masa semua, dia buat sungguh benda baik itu. Maka Allah Taala suruh malaikat tulis kepada orang itu 10 kali ganda. Tapi kalau sekiranya... Orang itu... Hamma ah. Dia ada cita-cita nak buat benda jahat. Nanti, setelah lagi aku nak buat. Tapi bos apa masa semua? Dia tak buat. Maka ditulis kepada dia... Pahala. Dengar. Bapa tulis pahala. Nak no, ayat katanya... Dia ada cita-cita nak buat benda jahat... Tapi bos apa masa? Pelian cair. Tak buat. Tulis pahala. Tapi... Orang yang telitah Azir nak buat benda jahat Bila siapa masa sungguh Buat benda jahat Allah Ta'ala tanda skoda tu Tanda so So benda jahat Tak tanda sepuluh Ni nak no, ayat katanya dalam Islam ni Sungsem senap senun Buat kebaikan Walaupun kita telitah dalam otak dalam hati kita nak buat Pun ditulis dah Apatah lagi Jika orang tu pergi buat insya sebab tu kita kena azal sokmo kebaikan ke. azal sokmo saragi nak buat gapo malas kare nak buat gapo esok nak na buat gapo jadi tanda benar-benar hok molek-molek nak telitah pak buat telitah pak buat gitulah terus seboleh bolehnya nak alhamdulillah Ayat yang ke-20 ni, ayat ni ayat sujud ni. Kalau dia, kita baca luar semaya, dalam semaya. Allah la ilaha illa huwa arshil azim. Sebenarnya ayat sujud tu ayat 25 lagi. Tapi dia me-pon. Iaitu pada ayat 20 ni. Iaitu Allah tiada Tuhan melainkan dia. Tuhai yang mempunyai aras yang besar. Allah ni. Kita nak pergi cintanakan Nak pergi gambar dalam otak kita Tak boleh Katanya arash ni Besar mana Baik mana Wallahu'alam Sehingga tu hari rakyat katanya Wayahmil wa arsyarabbika fauqahum Yawma izin thamaniyah Pada hari kiamat Lapa yang Yang piku arash Allah Ta'ala Pun kita tak sah duk gambar Supaya dengan orang duk piku mayat saya mak, mak, bosan malah kecik ha ha pasal ini. Per ayat baru ni. Malah duk kecek banyak hubungnya dengan arasy. Ar Istiwa Allah Taala di atas arasy, ar malaikat piko arasy. Ya benar ni benar duk ada di dalam Quran, kita wajib kena percaya. Dan kita mengaku katanya kita orang Islam, kita kena yakin katanya benda ni Allah Taala royat, kita kena beriman. Kaifiyah, caru mana, beg mana, mengetahui time. Tak usah banyak mulut. ha Allah Ta'ala ni. Saya sudah. Segur kepada Allah. Ya Allah, aku berimai denganmu. Amantu billahi wa rasulih. Gitu. Aku berimai dengan Allah dan kepada Rasulnya. Sudah. Dia kaca, dia korek juga. Korek, korek, korek, korek. Dia nak jadi buku. Nak jadi banyak. Banyak, banyak soalan. Tu ha tu lagu lagu mano. Apa tu tu her katanya? Go tu go ni go tu lagu mano, bag mano. Mustahil benda pesan itu. Go tu go ni masya-Allah. Panyenya kecik. Kita beriman sudah. Allah mempunyai aras. Aras dia sangat besar makhluk yang tidak ada lebih besar daripada aras tak ada lah. Ni nabi sendiri royak dia dalam hadis. Pas kita tak percaya ke kepada nabi? Tak, tak mungkin sama sekali. Mustahil orang Islam yang mengucap dua kelima syahadah tak percaya kepada Nabi. Mustahil. Mustahil juga orang yang mengaku katanya dia orang Islam yang tak percaya kepada ayat Qur'an. Nah, Lepas tu, Wallahualam lah. So, Sekarang ni. Nak no, ayat katanya, Ha Arash, ar Hajis, apa ni? Bukan. Ha Zha Allah Ta'ala. Kita minta orang pahagi keokong dengan rakyat. Tak usah duduk-duk korek banyak. Zak-zak ni maknanya, kalau kita kecek mudah mudah tubuh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia buka tubuh, supaya dengan tubuh makhluk dia. Sebab tu saya selalu sebut, Gipa hai kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam lam lahu kufuran ahad. Gipa hai jadi sungguh-sungguh, reti sungguh, insyaAllah orang tu kejap lah tauhid dia. Haa serta dengan ambil ayat-ayat lain lagi mari sem sem sem sem sem erti kita kecil ha makhluk jadi banyak rasa kecil ha tu hai banyak kecil ha makhluk tak apa maksudnya dah lah ha untuk nak nak kaji untuk nak erti nak ambil iktibar e botrian, ha tu tak apa ambil halangi ha, ha bombing ha bukit sungai laut benar-benar ada laut kaji lagi siapa boleh kaji sebab tu saya ada orang dah katanya kadai-kadai sarakadi bangcut yang kita tengok dari terotak dari internet tu boleh menimbulkan email kepada kita yang meningkat bila kita tengok Pak Masya Allah ini pala kita iii e, benda aku tak biasa tengok bila kita tengok sarakadi makhluk Allah Ta'ala yang orang tu duduk pergi kaji duduk pergi pukul kadai-kadai patak laut yang, kita, yang pergi tengok yoga so so so so so boleh jadi keno boleh jadi tak keno tapi apabila kita tengok menimbuhkan e kepada kita ani ha, ha Allah taala mari pula qad sananzuru asadaqta am kuntum bila burung belatuk mari qayab kepada nabi sulaiman nabi sulaiman jawab kepada dia all berkata Sulaiman Nabi Sulaiman berkata kami akan fikirkan dengan sehalus halusnya Adakah benar apa yang engkau katakan itu ataupun engkau dari golongnya yang berdusta Nabi Sulaiman silemeh dengan ngabugum aku nak bicara na benda hak mudik kecik sungguh kata tak sungguh. Insyaallah Burung belatuk dia kecek hak sungguh dah tu. Nabi Sulaiman pun percaya katanya. Burung belatuk ni tak bohong. Tapi nak royak lagi katanya aku nak perhati nak nak nak gapo ni nak pisut. Gapo hak munuk kecek ni? Betul ke kau, kau tak betul? Gapo? Ninglah. Pisut hak sungguh. Izhab bi kitabi hadza. Pergilah bawa suratku ini serta campurkanlah dia kepada mereka. Maknanya, mung hei burung belatuk mung kena bawa cat mayaku ini. Mung terbaiki mung gita huk surat tu. Lepas itu, Raja Balkis yang akan terima surat. Sebut di dalam tafsir, katanya bunga belatuk ni ia tak surat di mucung dia terbai mai rugi 1000 kilo terbai terbai terbai pas tu dia kena makelah maksudnya nang no, katanya dia beramanah. dia beramanah dak amanah bawa surat nabi sulaiman tu kalau dah lambang sandialak hok pasang dunia buruk pati bukan okay, nok pirat bawa จดหมาย bila kita ngaji dalam buku-buku dia -buku, katanya Burung pati tu, dah burung merpati, hak sungguh. tapi Melayu-Melayu kita panggil burung pati. Bawa surat di situ, di sini, di situ, di sini. Dulu tak ada burut prais ni. Maka burung yang dilatih, yang diasuh tu, dia boleh bawa surat lagi. Dalam Kro'el, rakyat katanya, burung hud-hud. Bawa surat Nabi Sulemi, lepas tu, gita huk. Gita huk di situ artinya, gibui tak wui doyตรง kepada orang ya tak ui. tapi ya gi lepa pyu surat tu jatuh nak dalam istana raja balqis di Yaman pada zaman itu patu duduk tak jauh dengan ibu kota sekarang ni ini tersebut di dalam tafsir katanya <tuh> istana raja balqis duduk di luar bandar lebih kurang dalam 100 kilo lebih-lebih daripada Ibu Kota, Mergluang, Yaman, yaitunya Sanaat. Nah, terus situ. Raja balik itu bugong pun kita tahu. Nah, Nabi Salleh pun sehe, mung botahau, soya aku sudah tu. Kemudian berundolah dari mereka, dalam pada itu perhatikanlah apa tindak kebalas mereka. Mana nyaw, mung tahu pak, mung Nusuh ke mana mana, tak ada wong cionpit lagi masa tu. <laughs> Mungkin nusul, mungkin perhati tengok Puan dia nak kecek ke apa Masya Allah Raja Balkis kecek Ada masa sikit lagi, 9 dua lagi Setelah membaca surat itu Berkatalah raja perempuan negeri sahabat Wahai ketua-ketua kaum ha, Ini maknanya panggil kabinet dia kan? Panggil kanak rata menteri dia semua Orang-orang kedabai semua Mari duduk-depai dia Dia katakan lah Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sepucuk surat yang mulia. Ada surat pelak habis. Nampak mulia benda surat ni ni. Tak tahu katanya siapa mari tok dalam istana. Raja Balqis cek seorang-seorang. Siapa tak tahu surat ni mari mana? Hilang pulak habis. Tak tahu. Tak tahu de surat ni mari mana. Apabila dia buka apa, tertulisnya Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahim Sesungguhnya surat itu, maknanya surat inilah dari Nabi Sulaiman. Dan kandungenye seperti berikut. Haa, Nabi Sulaiman tulis gapo atah sekali? Bismillahirrahmanirrahim. Ini nak menunjuk katanya bismillahirrahmanirrahim sejak daripada zaman dulu lagi. Lepas tu kita pun Bila kita nak buat gapa pun Mulalah dengan Bismillah Nabi rakyat katanya Mana-mana urusai Hija'i yang tidak dimula dengan Bismillah Ada satu riwayat lagi Tak mula dengan Alhamdulillah Fahuwa aqtak Fahuwa aqtak Ataupun fahuwa abtar Nabi rakyat Maka rugi ataupun terputus Ataupun kepek lah Benda tu Maknanya tak tak sempurna Tu nak no, ayat katanya pentingnya bismillah. Buat apa apa bismillah. Naik motor, naik kereta, dah tak pandai nak baca doa subhanallazi sakhor lana hadza wama kunna lahu mukrinin. Bubuh anak kereta kipas tu bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Baca bismillah, bismillah, bismillah. Oi siapa kalau kat muluk kita gitu. nak no, buat apa bismillah, bismillah, bismillah. Ha tu. Semua-semua orang okay. siapa kau? Gapo? Dia panggil natoh. Bismillah. Yang nak sebut benda no, lain. Ya ada juga setengah-setengah orang. Okay. Apa menatah Pak eh sebut. Saya malah ada sebut kan. Nak saya tanya hati dia tu duduk duduk dengan benda macam itu. Kita mengulang dengan bismillah bismillah bismillah ya qalq dari hati kita dan perbuatan kita. Nah, kita masuk sekejap ni lah sebab masa makan 2 2 minit tiga minit lah. Insya-Allah kita sambung semula dengan bismillahirrahmanirrahim. Ha Raja Balqis baca dihadapkan orang ramai surat daripada Nabi Sulaiman Wassalamualaikum wa, uh, wa wa wa warahmatullahi wabarakatuh